Jadi itu uh, yang paling mengerikan itu kalau itu saya tidak mampu dan harus dirujuk. itu tidak mau oh. ya karena dia uh, tidak mau akhirnya kan apa pokoknya udah pasah bongkoan sama dokter sama bu ini kan dilema betul bu saya nah tapi ya kadang-kadang mungkin Allah ya um, membantu juga ya masa atoni uteri sampai tangan saya masuk Bapak itu kan untuk menjadi tampon Di dalam itu ya Allah ya, ya itu Allah yang membantu Ya ya bisa berhenti darah itu Tapi kan saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Saya Dr. Gunawan Setiati MPH Tuan rumah dari podcast jarak jauh obrolan orang-orang kesehatan. Oke, okay, kita segera temui narasumber kita kali ini. Jadi, <tuh> narasumber kita kali ini adalah Dr. Siti Nur Zainab, eh, MKS. Sebelumnya, beliau adalah menjabat sebagai eh, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru di DIY, Kemudian juga pernah menjadi direktur rumah sakit umum daerah Ponosari Gunung Kidul. Pernah juga di Kepala Diklat Pegawai Pemda Kabupaten Gunung Kidul. Saya kira komplit ini. <kesan> ya. Oke. Okay. Kita Dan yang balis. penting itu puskesmasnya itu loh. Oh ya, Puskesmas. <kesan> <kesan> itu yang tonggak sejarah. Oke, oke. Oke, enggak ini apa? Ada pengalaman. pengalaman Ibu Sobat yang mengesankan gitu? Wah banyak ya, paling, banget. Ya satu, satu aja atau dua. <laughs> yang sangat mengesankan ya. Yeah, yeah. Ya, ya. Jadi gini, ya kan zaman itu kan awal-awal ya kan ada dokter belum banyak ya, belum ya sedikit ya. Jadi ya istilahnya kita itu kan dikenal itu kan tidak hanya di lingkungan itu, tapi juga di di kecamatan lain, di saya kan imajinir kan berbatasan dengan Gunung Kidul juga kan, ya? mm -hmm. nah nah puskesmas saya kan pegang puskesmas perawatan ya mas Gun dengan segala problematika jadi seperti rumah sakit ya yeah, yeah. nah, saya sendiri kemudian seberikutnya juga ada dokter hanya dikasih juga ya sudah sendiri itu kasusnya kan banyak sekali nah yang saya paling bikin saya sendiri itu kasus kebidanan oh. misalnya plasenta apa via atau solusio plasenta atau atoni ya yang pendarahan pendarahan itu kan ya, nah, ya. itu kan nyeri padahal untuk mencapai puskesmas kalau dari delingu dari panggang itu kan tidak mudah ya malam-malam ya kan nah, itu kan diangkut pakai itu mas uh, konjot keconjot uh, apa itu uh, itu seperti uh, Uh, apa ya untuk seperti untuk anak-anak itu loh untuk jadi dari bambu kemudian ada tali kemudian uh, si ibu dimasukkan situ kemudian dipanggul nah, oh iya yeah, ya yeah. nah, dipanggul yeah. jadi cuman seperti yeah, yeah. ada sih namanya ya jadi pokoknya dari bambu dianyam-anyam gitu biasa ya, panjang manusia ya atau lebih yeah, pendek yeah. kemudian dipanggul pakai bambu iya yeah, iya yeah. tali ya itu kan lama perjalanan ya itu kan nyari ya Apalagi, kan ada yang sampai situ sudah tidak ada oh. ya, atau uh, uh, kalau yang bisa saya lakukan, saya maksimal ya. Karena zaman dulu, kan mm, sulit. Jadi, dokter harus, istilahnya, itu harus bisa segala macam ya, harus bisa segala macam ya, kan? Jadi, itu uh, yang paling mengerikan. Itu kalau itu saya tidak mampu dan harus dirujuk. Hmm. Kasusnya, kan kita tahu dia ya, yeah, Mana yeah, yang yeah. kita bisa, mana yang tidak. Nah, itu tidak mau. Ya, oh. karena dia ah, tidak mau akhirnya kan apa pokoknya udah pasah bongkoan sama dokter sama Bu Nur udah kan pecah kok oh, nggak bisa seperti itu saya kan saya ini dokter umum saya sangat terbatas kalau udah gini saya harus mengirim ke rumah sakit oh tidak ini kan dilema betul Bun. saya nah tapi ya kadang-kadang mungkin Allah ya um, membantu juga ya masa atoni uteri sampai tangan saya masuk itu kan untuk menjadi tampon di dalam itu Ya Allah oh ya, ya itu Allah yang membantu ya Ya bisa berhenti darah itu Tapi kan saya kan Bagaimana saya panik dan sebagainya Dan sebagainya ya untuk itu. itu contoh jadi sangat berkesan Jadi menurut saya memang Jadi tenaga kesehatan itu Insya Allah ya banyak Banyak manfaatnya lah Ya Allah jadi ya akhirnya itu ya akhirnya ya karena kondisi ya mas punya akhirnya saya menjadi ya sedikit tampil saat itu ya sedikit tampil yang gitu-gitu tapi ya pakai ngepak-ngepak itu buka bukunya okay. <laughs> ya okay. tapi ya, ya ya itulah yang paling mengerikan kalau dia kasusnya harus rujuk tapi tidak mau dirujuk itu yang paling tidak. nah itu salah satu yang lainnya banyak. <laughs> Oke okay, sekarang kamu bisa di sana, diceritakan kenapa pinget jadi dokter? <laughs> oh, oh cerita yeah, jadi yeah. gini mas Dun uh, ya kami kan ya um, keluarga apa ya uh, sebenarnya keluarga saya itu keluarga guru guru pendidik ya kan mulai dari guru ngaji sampai ya sampai saat ini banyak dosen ya tadi ada guru PAUD ada guru SD guru SLTP ya semua ada guru semua ya kan belum ada yang dokter. Nah yang oh. dokter itu kan Bu Dokter Aisyah. Tapi waktu itu juga belum tamat ya. Bu Dokter Aisyah itu sebenarnya bukan kakak, bukan kakak kandung saya ya, tapi kakak eh, kakaknya baik sama kawin sama kakak saya ya. Jadi itu itu kan idola saya. Bu Aisyah sahidu itu yang istrinya Prof Salam ya, ya, kita. Iya iya. Ya, ya. Dan itu idola saya. Jadi tahunya cuma itu referensinya. Uh, karena beliau itu uh, teman kakak saya, namanya kakak saya Pak Hussein, teman SMA. Jadi, memang beliau idola ya sejak dulu di SMA-nya kakak saya. Jadi, saya mengikhlankan beliau sehingga saya ingin jadi dokter. Tapi bukan itu, tak akhir aja yang awalnya. Saya itu kan, uh, meskipun saya uh, kota ya, dima itu kota ya, Mas Kud ya, ya tapi kota. Tetapi ya. kan kota kan, tapi kota kecil. Ya kan sangat kecil ya kan. Memang kebetulan saya tidak tinggal di desa tapi di kota, tapi kota kecil yang fasilitasnya kan sangat terbatas ya kan. Tidak ada nah waktu zaman itu tahun 60 70 itu dokter itu hanya satu. Dokter hanya satu baik sebagai dokabu, sebagai kepala rumah sakit, sebagai dokter pemasang kabel semuanya hanya dokter satu itu. Nah, kebetulan saya kalau sekolah waktu itu sekolah itu jalan kaki Mas Don ya yeah, yeah. Uh, sekolah saya dari rumah saya itu ada satu setengah kilo kali ya satu ya satu sampai dua kilo gitu ya uh, itu jalan kaki nah lewatnya lewat di depan dokter, yeah, rumah yeah. dokter nah dokter satu-satunya itu jadi di situ uh, oh, kok banyak sekali orang antri ya, begitu kan antri banyak, itu oh, saya kan bahasa. Oh, jadi dokter itu manfaat ya gitu kan sih? Oh banyak itu yang membutuhkan gitu. Nah kebetulan suatu saat saya juga sakit kan jaman zaman dulu di Bima kan anu ya mas punya kan endemi malaria ya. Jadi saya juga sakit di bawah dokter ya panas ya panas tinggi masuk ke ruang dokter kemudian dikasih obat minum di situ nah, mungkin paracetamol ya itu ya. Tapi dulu kan nggak tahu ya minum situ udah pulang itu sudah ingin aja, jadi saya kan masih makin kagum pada dokter ya, maksud saya saat itu aduh bagus juga ini dokter ya, banyak manfaat, itulah asal mulanya kenapa uh, <laughs> saya ingin jadi dokter ya, didukung oleh bu Aisyah yang sudah sekolah dulu meskipun belum lulus, kemudian uh, ya dukungan kakak-kakak saya, Alhamdulillah kakak saya, adik semualah bunur sebelum puasa, sebelum bulan puasa apa kesibukan Budur, selain ya, kesibukan apa yang utama itu Iya, uh, <laughs> Jadi, ya, kesibukan saya ya. Jadi, mungkin uh, kesibukan saya bukan apa mungkin selama pandemi gitu ya. Hmm. Ya, jadi saya itu ya, setelah pensiun begitu ya. Setelah pensiun itu kan uh, banyak yang mengikuti kegiat kegiatan sosial hmm. ya. Uh, ya, terlibat dalam itu WA group, WA group ya. Uh, kemudian juga yang membuat kelompok-kelompok, ya dan saya, uh, saya banyak uh, membuat apa, mem baik saya sebagai pendiri, pembina, atau sebagai penyemangat. Itu saya banyak terlibat di majelis taklim. Ya, maksudnya uh, ya, ada hal-hal yang mengesankan ketika ada peristiwa yang mengesankan atau hal-hal yang mengesankan dalam kaitannya dengan. Kegiatan agama itu majelis taklim atau apa? Oh iya, ingat, ada yang mengesahkan. Gitu. Ada salah satu majelis taklim yang saya ikuti adalah majelis taklimnya yang bernama Majelis Taklim Hutadin Ya, kebetulan yang ketuanya itu teman saya dulu, waktu di asrama tangisi beliau seorang mualaf. Ya, Jadi dia ya akan membentuk majelis taklim dan sebagainya Ya saya ikut ya. Kan Itu loh teman saya bagus ya Ya pokoknya saya kagum sekali pada dia Yang luar biasa ya mas punya. Dia kan mualaf ya Tetapi masya Allah dia itu pengetahuan agamanya luar biasa Bacaan al qurannya itu namanya Mbak Tino Ya dulu Tino ya Bacaan Faseh ya, Fatil ya Baguslah pokoknya Mahros dan sebagainya Nah saya sebagai mohon maaf ya Sebagai Muslim yang sejak lahir Kok nggak enggak seperti itu ya Kemudian apalagi latar belakang kakek nenek saya ke atas Itu kan saya kan keturunan ketujuh Dari seorang Syekh yang membawa agama ke Bima ya Zaman itu yang betul ya, ya. Nah, jadi waktu saya ikut di Masjid taling isinya ya Mas ya itu kebanyakan adalah mu'alaf. Ya, ada, ya, pokoknya mu'alaf. Kemudian kita yang eh, Islam dari lahir, itu juga ada beberapa ikut. Nah, saya sangat terkesan, beliau kok begitu, saya kok tidak ya. Kemudian, dan mereka yang sangat eh, membuat itu juga kan, eh, ada penyataan-penyataan beliau-beliau, Uh, uh, gini yang sangat berkesan di hati saya kalian itu uh, sudah uh, harusnya itu bersyukur ya uh, sudah muslim dari lahir, tapi kenapa kalian tidak me menggunakan kesempatan itu untuk lebih memahami ajaran agama kalian nah, kan itu ya. padahal kalau kalian uh, memahami ajaran agama kalian bisa mentauladani ahlak Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi mungkin uh, kalian bisa menjadi lebih baik ya dibanding dengan sekarang gitu kan tapi in, mereka uh, kalian hanya Tuh, itu itu kata-kata dari beliau-beliau yang sangat terkesan di hati saya tapi kalian mey-nyakan uh, kesempatan itu sedangkan kami yang ber, uh, berjuang sedemikian upah dan tidak mudah kan, menjadi malap ya nah itu Uh, apa ini mendapatkan hidayah ini adalah sebuah luar biasa dan kami isi dengan baik. Kata-kata seperti itu sangat uh, menyentuh hati saya ya, menyadarkan saya tetapi kan waktu sudah lewat uh, uh, tidak bisa lagi saya memutai kembali jarum-jam ya Mas Gun ya. Uh, puluh tahun yang lampau tapi ya itu saya tututi ya toh. sedikit-sedikit ya. Ya uh, saya memang tidak bisa masuk pesantren tapi ya janganlah juga terlalu jauh tinggalan meskipun saya tetap belum juga bisa mengaji dengan baik Ap uh, sekarang beralih ke masalah kedokteran nih ke masalah oh, yeah. kesehatan kedokteran mengapa Bu Nur tidak mengambil spesialisasi oh ya yeah. <laughs> jadi ini kembali ke saya itu sebagai uh, seorang perempuan ya saya kenapa tidak spesialis ya Nah, karena begini, saya kan perempuan Mas Gun, saya kan punya suami, kan? Nah, uh, uh, Suami saya almarhum suami saya kan uh, waktu itu ya saya kan di puskesmas ya dengan dengan bodoh-bodoh begitu kan tetap kepala ya. ya, ya. Nah jadi yang uh, orang tahunya kan ah bu nur bu nur kan suami saya kan di fakultas waktu itu ya hmm. di antropologi ya kan. Ya, ya, ya. Hmm. Kemudian kan uh, di, untuk di komunitas kecil gitu kan kan suami saya kan dikenanya di fakultas, kan? Ya, ya. Nah, jadi saya sering masa undangan itu uh, apa kepada undangan untuk saya, gitu kan? Ya kan, tidak atas nama suami saya, sebagainya. Ya seperti itulah uh, suami saya dipanggil Pak No, ya kan? Gak, gak nyaman ya. Nah, oleh itu saya memutuskan yang spesialisasi suami saya, Oh ya kan? Uh -uh. Saya tahan, saya tidak perlu sekolah. Saya uh, uh, cukup, saya sebagai Kepala Puskesmas dokter Desa. Ya, sudah sudah cukup bagi saya. Ya, istilahnya malah sudah merasa mapan, tidak mau pindah, dan sebagainya. Zaman uh. dulu, uh, ya, apa uh, saya juga nulis, ya, Mas Gun? Ya, uh, ini kan buku saya dengan komunitas saat nani siang. Ya. Oh ya, ya, ya, jadi saya menulis di sini. Uh, sekarang kan saya itu ya ngisi waktu pandemian yeah. nulis yeah, yeah. jadi eh, memang ini saya tuangkan di sini tulisan ya tapi meskipun kan antologi ya meskipun ya antologi itu kan kumpulan tulisan yeah, yeah. orang jadi tapi kita latar belakangnya di dan tanisi jadi di sini <laughs> saya menulis kekonyolan saya zaman dulu ya hmm. uh, tapi sebelum terbentuk komunitas saat menulis saya juga sudah ikut um, uh, apa Ikut pelatihan, ah, ikut uh, ada di, ada sedikit pelatihan nulis, kemudian disuruh nulis artikel dari Mbak Susi Sasto, seorang sastrawan juga nasional sudah ah, dia ngajari kita, mendampingi kita sehingga saya sudah mulai ikut uh, dalam kebaya. Jadi ini buku pertama kami antologi oh. juga kebaya melintasi masa ya kan ini juga karena yang nulis 28 orang dari berbagai pandangan saya menulis kebaya tapi dari sisi busana muslim ikut uh, ada kagama writing kagama itu kan juga membuat komunitas menulis sekarang ya kan kagama ya. kemudian juga ikut uh, yang di uh, Asmana dia itu uh, Asmana dia itu KBM komunitas Uh, komunitas belajar menulis, ya kan itu setiap abu ya abu malam itu Asma Nadia dan suaminya dan timnya itu mengedukasi kita. Ya saya ikut itu dan juga hmm, ikut apa ya. ya? Kalau genrenya atau jenis tulisannya itu ke arah mana itu Bu, Bu Nur Senap? Karena ada yang senang novel atau cerita horor atau detektif atau apa lo oke okay. nah, saya nah. Eh, jadi gini kan kita kan karena namanya juga kan kita belajar ya jadi bagaimana nulis cerpen ya kita buat cerpen ya kemudian bagaimana nulis artikel kita buat artikel kemudian ini feature bagaimana nah adapun temanya itu eh, saya tema biasa aja tema kehidupan eh, sehari-hari ya dan ini saat ini hmm. Kami juga sedang menulis lagi, ya, uh, perjalanan. Ini nanti, karena kita kan intinya itu kan menulis dengan berbagai gaya, ya. Tapi belum ada cerita horor, mungkin saya enggak uh, menulis tentang perjalanan. Uh, saya saya menulis tentang perjalanan ke India, ya. Uh, dulu kayaknya pernah janji, ya, sama jenial, ya. Mau ke India, ya. Pak Tunjain jabat di sana, tapi belum jadi. Nah, saya ke India uh, kan mengagumi Taj Mahal. Mengagumi Kasmir ya. Nah, tetapi saya nulis, gitu. itu kan kekaguman-kaguman. Tapi sebenarnya itu di belakang, itu kan banyak tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi. Nah, ya. kan itu jadi yeah. saya jenis-jenis tulisan saya seperti itu, Mas okay. Jadi, bagaimana? Yeah. Hmm, apa ya, di balik ini ada ini, di balik ini ada ini, jadi selalu ya. Apa ya, di balik e, kesulitan ada kemudahan, tidak hal-hal seperti itulah yang saya tulis. Oke, okay, sekarang kalau misalnya... Ada anak lulusan SMA atau baru SMA ingin jadi dokter, apa nasihat Bu Nur? Oh ya, uh, jadi gini, ya, toh, um, kalau zaman saya mungkin kan uh, dokter itu kan orang tua apa itu kan senang ya anaknya jadi dokter dan sebagainya Tapi kalau saya, uh, janganlah masuk fakultas kedokteran kalau itu bukan dari anaknya, ya kan? Jadi, Masuk fakultas itu betul-betul karena anaknya bercita-cita mau jadi dokter. Entah referensi dari mana. Jangan karena uh, ambisi orang tua. Jangan, sangat berbahaya. kasihan ya. kan anak-anak kan ya, saya lihat belajar di kedokteran itu kan agak berat ya dibanding dengan yang lain ya. Cukup berat, ilmunya detail. Untuk jadi dokter umum aja kayak gitu, belum lagi nanti spesialis, macam macam Jadi kalau anaknya tidak berminat, jangan dipaksa. Nah ya, tapi kalau untuk anak-anak yang berminat, nggak apa-apa masuk fakultas kedokteran. Jangan juga, apa oh, nggak mau ah kedokteran? Begini-begini oh, sudah tidak menjanjikan masa depan loh. Jangan begitu. Ya kan kita kan harus mengisi profesi-profesi ya untuk melanjutkan kehidupan. Kalau uh, tidak ada yang mau jadi dokter karena dokter dioya-oya begini-begini-begini ya kan repot. Nah, yang penting bagi saya kalian yang berminat masuk ke kedokteran masuklah. Dokter, tapi nah, harus jadi dokter yang betul-betul profesional, profesional, setia pada setia pada profesinya, jangan tergilir oleh apa namanya ya uh, harta dan sebagainya sehingga menghalalkan segala cara. Karena sebenarnya rezeki kan ngik diajak, nah, dari upaya. Jadi begitu. Nah, anak saya juga. Uh, Ya, alhamdulillah ya uh, waktu saya kan pengotot ingin jadi dokter tapi waktu anak saya saya enggak enggak, enggak ngotot pun oh, tidak anak saya ingin, apa silakan ya mau jadi dokter oke okay. tidak mau jadi dokter juga oke okay, ya uh, alhamdulillah ya dua anak saya yang satu ya, ya. si ya, ya. yang ya, ya. satu dokter ya kan jadi alhamdulillah ya. ada ilmu lain uh, <laughs> Meskipun mantu saya Dua-duanya, dokter lagi ya semua alhamdulillah aja gitulah semua saling men begitu ya. Mas Gun, ya. yang penting jadi uh, orang tuh profesional profesional ya setia pada profesi ya, ya. Uh, ini sekarang agak agak beralih nih kalau Bu Nur ingin ketemu dengan tiga orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup itu siapa berketemu tuh untuk ngajak ngobrol gitu oh. <laughs> uh, jadi gini ya uh, okay. mungkin uh, bukan orang ya tapi kelompok orang, nah, mungkin gitu ya Mas Gun ya. Jadi mungkin saya ingin uh, misalnya dari temanku yang dulu waktu aku jadi pimpinan uh, awal-awal itu. Ya di kan? puskesmas maksudnya? Uh, di puskesmas terutama oh, yeah. di puskesmas Pondong, puskesmas Imogiri, di mana yeah, yeah. saya waktu itu menjadi istilahnya itu kan uh, saya itu kan apa sih? Ketep munggah balik gitu ya. Jadi nggak punya ilmunya tapi kan yeah. situ ya kan. Nah, kemudian. Tapi itu kan sebuah tantangan uh, yang buat saya yeah. belajar ya. Nah, kedua. Pada para pimpinan. Orang-orang yang pernah menjadi pimpinan saya. Jadi saya ini Mas Bud, karena Karena ber, uh, berasal dari uh, Bima ya. Um, orang yang cenderung ngomong apa adanya ya kan. Uh, uh, apa ya sopan santunnya kurang dan sebagainya cuman kan baiknya itu kan kami itu ngomong apa adanya mungkin juga sok nyakitin atau apa tapi uh, memang <tidak, tidak tidak tidak hobi ngomong di belakang kan begitu ya jadi semua ngomong <tidak> di depan tapi kan kan uh, mungkin pimpinan saya ada yang tidak nyaman ya kalau saya ngomong terlalu tegas kayaknya atau mungkin ada apa kritik atau usla. nah itu juga Uh, saya kalau seandainya masih bisa ngomong ya sekarang saya mohon maaf terutama dulu pimpinan saya pertama kali adalah Dokter Yahya Budi ya kepala dinas kesehatan Bantul hmm. tapi ya uh, alhamdulillah ya jadi saya waktu saya sendiri jadi kepala dinas penasawan kepada beliau ya itu jadi tapi dulu kan bahasa saya dulu goyang Sopo Suto ya apa bahasa Jawanya <laughs> itu saya ingin hmm mohon maaf begitu. Nah kemudian kelompok ketiga tentu kelompok keluarga ya mulai dari ayah, ibu, suami, anak dan sebagainya karena teruskan aja waktu saya aktif ya mas Kun, seperti saya katakan saya kan kalau bekerja bang, harus total ya jadi mungkin waktu itu terutama ya, eh, suami saya, ayah, ibu saya ya jadi mungkin kurang waktu saya ya untuk memperhatikan beliau-beliau ya. Uh, juga suami saya, anak-anak saya kan istilahnya itu waktu itu tuh mungkin 70 waktu saya itu kan dipakai untuk tugas ya. jadi uh, untuk uh, sehingga mungkin waktu itu mungkin suami saya atau kurang uh, kurang puas ya jadi saya juga ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas keterleahuan saya di masa lalu. Termasuk untuk anak-anak saya sekarang ya mungkin mereka dulu merasa di apa ya diabaikan mungkin ya maksudnya itu saya kalau waktu itu kan belum banyak dokter kalau praktek sampai malam dan sebagainya kan sehingga waktu untuk anak-anak itu juga agak kurang ya jadi apa kurang banyak ya sehingga saya saat ini saya minta maaf kepada anak-anak saya ya seandainya mungkin ya tapi kalau saya saya sih tidak tidak ingin memutar kembali ya jadi itu memberi pelajaran aja bagi saya Uh, karena mungkin bisa jadi pelajaran untuk masa depan karena uh, saya selalu mengatakan kepada anak-anakku ya, anak mantu, cucu ya. Mungkin saya ini bukan uh, bukan contoh yang baik, tetapi mungkin saya menjadi pelajaran yang baik ya. Pengalaman-pengalaman saya bisa menjadi pelajaran bagi anak, cucu, mantu dan siapa saja ya. Karena penuh penuh dinamika, penuh macam-macam <maksimu> tapi Ya harapan kedepannya semoga saya bisa husnul khotimah gitu ya Mas Dunia. ya nah, sekarang kalau kita bisa niru Pak BJ Habibie ya, bikin film. Kalau tentang kehidupan Bu Nur itu kira-kira temanya apa Bundur pinginnya itu. Bu Pak BJ Habibie kan bikin film tentang cinta beliau kisah cinta dengan Bu Ainun Habibie itu. Kan oh. ada seri ya, Kalau, kalau Bundur ya kalau Bundur bikin film itu kira-kira <laughs> tentang apa gitu, gitu. Anjuran membuatkan film? <laughs> <laughs> ya, kalau mungkin begini ya. Kalau kalau ya kalau bisa, itu mungkin perjalanan spiritual aja ya. Uh, bagaimana uh, ya kita berubah dari satu tahap ke tahap berikutnya ya. Ya sampai saat ini juga belum bagus ya, tapi kan ada mungkin maka ada sebuah perubahan dari masa ke masa ya kan belajar dari masa lalu untuk belajar dari peristiwa yang sebelumnya untuk memperbaiki ke depan dan sebagainya mungkin itu kalau mungkin dibuat filmnya bagus ya jadi perjalanan itu sehingga nanti uh, ya harapannya uh, menjadi apa yang mungkin bisa kita apa mungkin ahlak-ahlak yang baik gitu ya di di pesan-pesan yang disampaikan itu tapi ya dengan saya bagaimana ya bukan dengan pesan-pesan yang vulgar ya nah, tentu anda yang bikin filmnya ya Jadi, <laughs> pokoknya pesannya itu adalah perjalanan spiritual uh, dari seseorang uh, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu meskipun nanti akhirnya seperti apa kita juga belum tahu tapi ada keinginan untuk menjadi lebih baik kemarin ya itu aja sih sebenarnya kalau saya kalau, ya. ya kalau Budur Ingin dikenang sebagai apa? Ini kan banyak kegiatan, banyak ada profesi dokter, ada kegiatan penulis. <laughs> Kalau ingin dikenang, itu satu aja yang yang apa apanya itu. Oh gitu ya? <laughs> Karena ya, kan umumnya orang kan ingin kenal sebagai orang baik. Nah, padahal baik itu kan sangat relatif, ya, ya. sangat subjektif ya. Baik dari hal apa dulu, jadi kan kadang-kadang kita kan jadi tidak berani. Oh, tidak berani mengatakan itu karena uh, definisinya sangat luas ya sangat subjektif. Nah, tadi uh, sehingga ya saya ya biarkanlah orang nanti mengenang saya seperti apa sesuai dengan tahap-tahap yang ada dalam kehidupan saya ya bukan mungkin beda-beda kenangannya. Uh, tapi yang pen yang penting yang kalau saya punya keinginan jangan sampai saya dikenang sebagai musuh itu aja ya jadi itu aja jadi kan yang layu itu monggo aja tapi padahal semua padahal orang baik juga punya musuh nah M kalau polisi itu bayi, kan punya musuh kan siapa polisi itu kan juga punya musuh nah, iya punya musuh tapi kan gini maksud saya itu orang baik pun punya musuh ya makanya karena baik itu kan relatif ya nah ya, ya. jadi kalau bisa ini kan keinginan kan maksudnya ya, ya. nah, ya, kan, ya. apakah siapa atau tidak kan ya, belum ya. tahu walau alam ya tapi ya, ya. ingin dikenal bukan sebagai musuh gitu ya karena kalau dikenal sebagai musuh itu kan setelah kita tidak ada itu kan bukan doa yang dipanjatkan kan nah, mungkin uh, waktu kita mati aja Oh alhamdulillah itu sudah mati itu orang sudah bikin onar misalnya apa ya dan apa gitu nah tapi itu harapan saya ya jadi tidak sebagai musuh sehingga tadi saya katakan tadi mungkin dulu orang-orang yang uh, tidak berkenan dengan saya kalau saya sih alhamdulillah ya saya itu Bukan orang yang bisa memusuhi orang ya. Jadi kalaupun uh, ya tapi itu tadi uh, efek uh, apa ya. Akhirnya tapi kan ngomongnya kan apa adanya <laughs> ya kan. Nah, tapi saya tidak tidak memusuhi orang, tidak tidak hobi menjelekkan orang itu saya tidak suka ya. Jadi jadi saya merasa saya tidak punya musuh karena saya tidak uh, karena uh, saya tidak Insya Allah tidak punya tidak pernah dendam ya. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi itu oh, itu bukan kesalahan orang kalau menurut saya itu ada sesuatu pada saya yang belum pas sehingga orang bersikap seperti itu, itu saya selalu begitu ya dan setiap malam sejak dulu ya karena saya kan orang yang berangkat dari kota kecil dan sebagainya yang harus tahu diri nah setiap malam itu saya mesti sejak dulu bukan hanya sekarang saya mesti apa sih kekonyolan tadi kan gitu ya satu hari tadi saya melakukan apa? Keponyolan yang kira-kira tidak pas. Biasanya ada yang bisa saya tangkap pagi oh, tadi banyak besok saya perbaiki. Tapi kan tidak suka semua kan karena kemampuan kita untuk mengintrospeksi diri kan juga tidak mudah. Tetapi saya memiliki kebiasaan-kebiasaan itu dan dendam itu saya tidak menumbuhkan nah, sehingga saya ingin dikenang hanya itu bukan sebagai musuh ya jadi kalaupun uh, dulu ada orang yang memusuhi saya maafkanlah <laughs> maafkanlah saya kalau kalau saya tidak ada orang yang saya musuh ya orang-orang uh, itu -orang banyak yang gini uh, ini anu ya maaf ya mas punya kan menurut pandangan orang uh, itu tuh uh, itu tuh orang itu nggak suka salah sama kamu puno misalnya tak itu gini uh. tapi saya tidak uh, ya kenapa dia nggak suka sama saya mungkin ada yang tidak pas pada saya kan itu aja saya kan nah, sudah jadi orang itu kadang-kadang bingung ya karena dalam periode saya men menjabat eh ya jabat 30 tahun ya kemudian selanjutnya banyak ya itu kan banyak proses-proses yang terjadi itu kan ya mungkin pandangan orang Oh ini bunuh dijolimi ni kan nah, misalnya gitu ya oh, Ini bunuh gini ni tapi bagi saya tidak Jadi itu sudah itu Allah yang mengatur supaya saya menjadi lebih baik saja nah, Jadi banyaklah kasus-kasus tidak bisa saya buka di sini ya Karena itu hanya menjadi pembelajaran saja bagi saya nah, Tapi orang lain melihat Nih bunuh ini dijolimi tapi kok baik aja ya Kok senyum aja ya kok begini kok... Loh ya emang apa saya bilang untuk apa kita menyiksa diri kita sendiri ya kan kalau dendam uh, sakit hati itu kan menyiksa diri ya kan, yeah. ya suku kita bisa menjadi baik dan kita. Dan alhamdulillah mungkin ada orang seperti itu ya, uh, ya uh, bisa lah ya dengan uh, baik gitu loh okay. ya. Karena karena uh, saya selalu berpatokan orang itu bereaksi dengan kita karena kita, ya kan kitanya yang belum pas gitu loh. Jadi jangan selalu menuntut orang yang uh, yang tidak baik itu. Itu mas. Ya yeah. <laughs> uh, apa apa yang Tampaknya itu orang salah paham tentang Bundur itu. Salah paham. Iya. Yeah. Uh, salah paham. dia ya. dikira nggak punya duit padahal duitnya banyak gitu. Oh. Itu kan okay. salah paham itu. Ya apa aja, apa aja. Oh begitu. Mungkin kebalikannya ya. Dikira banyak duit, <laughs> padahal. Ah, ya mungkin begitu. Dikira kan itu kan dokter tuh. Uh, suami istri dokter. Suaminya. Dokter bedah kan bisa oh mesti duitnya banyak tuh numpuk numpuk ya kan nah, padahal kan tidak seperti itu ya toh kan? nah tapi saya memiliki banyak teman ya jadi saya tidak uh, tidak memiliki banyak harta tapi harta saya adalah teman teman yang memberikan kemudahan ya jadi saya itu kan banyak dibantu orang kan istilahnya itu uh, seperti apa itu kan hmm, saya jabat ini jabat itu kan tidak ada yang orang pakai uang tuh nggak ada saya kan Insya Allah ya, jadi jalan lurus aja ya Kalau memang bu bukan untuk saya ya sudah tidak ada apa-apa kan Nanti ada lagi ya Karena saya kan um, Kalau kata Sultan Hamil bonus 10 ya Gubernur saya ya bunuh bu itu um, Apa Bu, bu itu kan Saya kalau istilah beliau itu Saya bina untuk menjadi uh, Untuk menjadi pejabat struktural Hmm. istilah gitu, Bila, saya sudah pokoknya mengeluarkan sumber daya untuk mendidik anak. Jadi, karena saya kan pernah ingin ke fungsional, Isti oh. gitu ya. Nah, karena hal, satu dan lain hal uh, ingin ke fungsional, tapi, tapi saya fungsional juga ya. Saya pindah dari satu tempat uh, lewat uh, tempat, kemudian kembali lagi karena Sultan mengatakan, uh, dia, "Beliau sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendidik saya menjadi uh, pejabat struktural kalau harus." Um, jadi fungsional, katanya rugi kalau menurut Sultan, ya kan? Nah, jadi seperti itu Mas Gun. Ya. Jadi nah, apa sih pertanyaanmu tadi kok jadi lupa? Kok nah, ya udah udah itu. Nah, sekarang ah. ini yang lain, ke depan ini. Nah, sekarang uh, ke depannya itu ini berandai-andai ini berandai ya, ya. Kalau uang bukan masalah, mm -mm. uh, Bung Nur ingin kerjakan apa? Oh. Menghabiskan waktunya itu untuk dengan kegiatan apa atau apa gitu? Iya iya sama cucu-cucu ya itu kan ibu hidupan tersendiri itu cucu itu ya Allah subhanallah. eh mohon maaf ya mas Guna ini hanya ya jadi, jadi saya itu kalau satu pekan nggak ketemu cucu itu ya kan ini kan banyak hambatan positif dan sebagainya itu loh sehingga saya sangat kangen ya tapi kan sekarang ada video call dan sebagainya. jadi cucu itu ya saya ingin menemani cucu-cucu saya ya saya Sebisa selaku, semasa saya masih hidup dan mereka masih membutuhkan, saya ingin sama cucu-cucu ya kan. Nah, kemudian ini ya, um, ya bapaknya istiqomah dalam mengikuti pengajian, istiqomah dalam membina majelis taklim, ya kemudian ya membina apapun yang sejenis dengan itu ya, meskipun mungkin lama-lama juga kemampuan finansial saya juga mungkin akan sangat terbatas ya mas guniang. Ya apalah jadi paling ya bantu mendoakan atau apa gitu aja jadi hanya mungkin itu aja jadi saya akan mengisi insyaallah ya akan mengisi hari-hari saya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih ke kegiatan sosial kegiatan keagamaan ya uh, ya uh, itulah yang ingin mohon doanya aja ya apa yang belum anda tanyakan uh, saya ingin anda menanyakannya adalah siapa yang berperan ya ya ya, ya. Uh, ya banyak sih tapi kan mungkin ada satu hal yang waktu saya berpindah kan saya dulu kan tidak ingin sekolah lagi, ya kan? Saya sudah cukup di puskesmas saja, ya kan? Kemudian tapi kok akhirnya kan sekolah, ya kan? Nah, siapa yang eh, <laughs> yang bebepan waktu saya apa? Oke, namanya? coba cerita. Ah, cerita ya? Ya ya, ya <laughs> Jadi saya kan dulu gini. Uh, saya kan dulu bekerja di puskesmas dengan berbagai pas yang sangat luar biasa ya uh, menurut saya itu banyak dan saya bisa menyelesaikan satu-satu ya kan saya merasa itu mampu waktu itu karena saya dulu kan juga uh, cukup apa ya katanya agak-agak uh, agak sedikit lincah dulu ya uh, kalau kata ibu saya itu kamu tuh kalau ibu saya datang nengok ke Jogja itu kan dua tahun sekali datang itu kamu tuh seperti orang yang nggak punya apa pantatmu uncing ya gak pernah duduk gitu kan kata ibu saya kan sana, sini habis ini sehingga waktu itu saya kan uh, siapa yang berani waktu saya harus pindah ke kandep mas Gun di kandep kan nggak banyak pekerjaan ya, ya. jadi kan energi saya kan saya masih belum terlalu tua kan waktu itu ya, ya. energi saya kan masih ada ya kan ya, ya. nah lantas kan ngapain ya saya begini ini ya kan ya waktu itu kan juga belum ada begini-begini ini kan belum ya, ada ya. apa ini kosmet dan sebagainya yang kritis sekarang ya kan? nah kan pimpinan saya kan baik ya pimpinan saya itu kan baik baik semua Pak Yanto Pak Bambang ya itu kan baik benar sebaiknya tuh sekolah yang begitu ya sekolah kalau anu ya untuk saat ini harus ya, sekolah karena ini kan nanti banyak jabatan jabatan dan dia tuh rumah sakit kepala dinas dan sebagainya tapi kan tidak tidak, tidak anu lah kalau hanya istilahnya itu kalau tidak dapatkan pendidikan ya misalnya dalam manajemen ya waktu itu kan uh, uh, rumah sakit juga kan uh, udah dia itu dia kan sudah senior ya akhirnya kan ya udah kan saya ya karena saya ya iya saya kan hmm. saya pikir harus terbuka peluang untuk saya bekerja lebih baik gitu loh hmm. jadi saya bahasa di ya bukan anu ya istilahnya itu Energi sama tugas yang ada itu uh, belum imbang ya kan akhirnya saya disekolahkan akhirnya saya sekolah. Tetapi waktu itu kan pimpinan saya kan mau menyiapkan saya kan sebagai arah direktur rumah sakit. Nah, oh. Padahal waktu itu kan sekolah sekolah rumah sakit itu bagusnya kan itu banyak di kan tidak ada orang yang mau membiayai dulu awal-awal itu karena rumah sakit itu banyak dipenuhi oleh uh, direktur rumah sakit yang belum sekolah. Hmm nah jadi mereka dibiayai oleh rumah sakitnya atau pemerintah atau pemilik rumah sakit nah sedangkan saya kan nggak punya rumah sakit kan? nah akhirnya apa ya jadi kan ya mungkin susah nih masuk rumah sakit menjadi sekolah manajemen rumah sakit atau mungkin yang lain atau apa saya juga terpikir apa apa ya waktu itu ya mungkin kesehatan kerja atau apa nah tapi kan saya kan seperti biasa ya kalau ada tantangan kan saya harus mencoba dulu Mencoba dulu, jangan langsung menyerah. ya kan Kalau betul tidak dicapai, baru itu. Oh, ini kehendak Allah. Tapi sebisa-bisanya saya coba dulu. Akhirnya saya akan mencoba ke Jakarta untuk mencari apa yang namanya beasiswa. Biaya, eh, biaya pendidikan ya? Kan di sini tidak ada gitu kan? Akhirnya saya mencoba ke Jakarta. Nah, kebetulan ada teman di Kemenkes. Nah, teman saya itu menduduki jabatan yang uh, sesuai dengan apa yang apa yang akan saya tuju ya ada teman baik ya, di sana yang mengurusi itu ya kan akhirnya saya memang uh, saya lama nggak ketemu dia kan karena uh, ke, uh, tahun berapa pertemuan atau ah, itu kan tahun 80 80an gitu ya kayaknya ya ya saya lulus kan delapan itu kan sudah tahun 90 puluhan 95 ya kita itulah 95an ya kan udah lima tahun datang ke sana kan saya membandingkan diri ini gimana ya teman saya ini masih ingat saya enggak ya masih kenan enggak sama saya ya ya kan kan saya kan orang eh, orang dari Bantul gitu ya mas ya kan Istilahnya, ya bukan bandakan bantul Tapi kan, orang dari daerah Datang ke Jakarta Apa temanku ini masih ingat diriku kan Aku kan nggak tahu, ya kan Aku coba aja, aku ya Pintunya aku ketuk Masuklah saya kan Orang yang lagi butuh kan Aku mangguk-mangguk gitu kan Masuk, ya kan Jadi persilakan sama temanku itu Ya kan Kemudian, uh, aku sampaikan ya, kan? Pak uh, masuk kedatanganku, kesampaikan kepada temanku itu. Nah, uh, itu kan uang um, kerjanya, temanku bagus ya, ada AC-nya bagus meja, bagus-bagus oh, ya, kan? Lemarinya aku kan gak punya gitu ya. Minda begitu ceritanya ya. Tapi aku lihat di mejanya juga, itu ada itu loh, Mas Gun, ada kukis kue, ada akuanya di... Ada parmen, ya kan? Temanku kan gak mempersilahkan, ya. Gitu. Padahal aku mau juga, itu kayaknya nah, kan ngomong-ngomong sama teman saya tentang tujuan saya. gini saya ini hanya itu gimana ya. Ini sekolah kan mungkin masih bisa dapat uh, beasiswa, tapi kan karena pilih sesuai kebutuhan sekarang kan rumah sakit. Sedangkan yang pembiayaan yang ada di daerah kan. Tidak ada yang untuk rumah sakit selain untuk Direktur Rumah Sakit yang uh, Ngesah kayak gitu loh, dapat ijazah gitu kan gimana, gimana. Nah, akhirnya, nah, temanku itu kan, dia kan juga penentu kebijakan di situ kan Akhirnya, oh, oh ini ada ini Ada ini uh, dari Jogja juga yang di UGM juga Dia uh, kan Beliau tanya, "Bapak SPP dan sebagainya, waktu itu kan 20-an juta, ya?" Nah, mah enggak, kamu uh, ini tapi dipakai berdua. Uh, beasiswa itu, beasiswa dari mana? ya Lupa, Reho atau mana? saya lupa. Tapi itu kan uh, yang dibiayai, itu kan yang sekolahnya, pelayanan, manajemen pelayanan kesehatan hmm. yang ke arah kepala dinas, ya. ya, ya, ya. Nah, kalau manajemen rumah sakit, nggak ada gitu, ya. kan? Padahal yang dibutuhkan kan itu, ya, ya. Yang dibutuhkan oleh oleh institusi saya gitu. Kan? Ya ya. Lantas ya no, ya dihitung-hitung ya ini ya. kata temanku ya kalau begitu ini ada menanya kan empat puluh an juta kayaknya toh jadi bisa dipakai kalau sekolah di Jogja kan bisa saya 20 juta teman saya kan 20 juta tapi ya nanti kan di diatur bagaimana kemudian ada ini tapi hmm. kamu nggak berhak untuk ini ya kan untuk ini kan karena ini kan beasiswa untuk satu orang. Oh, pakai berdua ya, kan ya, tapi ya. jadi kamu hanya yang oh, kalau saya bilang yang penting SPP nya uh, SPP nya Pak saya bilang gitu kan kalau bisa SPP aja udah cukup tahu saya kan tidak pindah rumah rumah saya udah di Jogja jadi tidak ya. butuh apa itu biaya ya, ya. tanpa tinggal dan sebagainya ya. oh setuju ya setuju ya tapi ada juga ini nanti ada bantuan juga buku apa gitu ya begitulah jadi orang-orang yang memberikan jalan keluar di tengah saya itu ya istilahnya bukan bingung sih ya gimana ini ya ada ketidaksinkronan antara kebutuhan dengan pembiayaan temanku itulah yang yang saya ini yang maksud saya itu kemudahan-kemudahan kan kemudahan kita mungkin tidak punya uang tidak punya banyak uang tapi punya banyak teman yang memberi kemudahan. Ya. itu kan juga saya tidak harus membayar dan sebagainya ya. dan sebagainya karena itulah Pak Gun jadi di, kemudian pokoknya dalam setiap periode kehidupan saya itu kan masih ada orang yang berjasa saya tidak tidak maju sendiri itu kan hanya orang-orang nah, itulah yang berjasa pada saya sehingga alhamdulillah sampai saat ini saya bisa pensiun dengan baik setelah pensiun pun tosot masih ada pekerjaan ya dikasih sama teman-teman itu juga ya Nah begitu Mas Dun yeah. Siapa okay. temanku itu Anda tidak ingin tahu Siapa? <laughs> temanku itu yang sekarang duduk di uh, depan saya Atau di samping uh. Kalau lagi ini tayang Itu namanya uh, Dokter Gunawan Setia Di eh awesome. ya, uh, Jadi beliaulah yang uh, istilahnya memberi jalan kepada saya untuk bisa saya S2 dan setelah S2 itu kan ya istilahnya kan tahap demi tahap itu kan membuka membuka berikutnya kan akhirnya akhirnya ketemulah saya dengan namanya Prof Laksono ya Pak Coco ya yang sangat uh, apa mempengaruhi pola pikir saya. Kalau tadi kan saya kan hanya seperti kata dalam tempurung ya tapi kalau mengikuti pemikiran pendidikan Prof Laksono itu kan luar biasa ya. Saya sangat mengagumi beliau dan juga, selain yang di S2, saya kagumi juga Prof. Seiswaryawati, apa ya? Iya, Bu Seiswaryawati, ya profesor yeah, yeah. juga sekarang. Yeah, yeah, yeah. Sudah sangat karena dia membimbing Beliau pembimbing eh, hmm. uh, tesis saya. Yeah, oh, luar yeah. biasa, saya mendapat yeah. banyak sekali pembelajaran dari beliau. Iya, yang banyak mengubah uh, saya, ya, dari tadinya, ya, ya, seperti itulah, ya, perjalanan hidup. Prof. Laksono, ya, uh, akhirnya saya juga kan. Akhirnya kan meskipun saya kan pernah menjadi ikut beliau ya, bantu beliau itu di konsultan anggota konsultan proyek-proyek yang beliau miliki ya kan membuka wawasan saya untuk dunia yang lebih lebih luas ya Meskipun tidak semua harapan Pak Laksono bisa saya lakukan ya, tapi paling tidak membantu saya untuk berpikir lebih baik ke depan ya. Tidak bisa seperti Pak Laksono ya kan itu kan orang langka itu. Nah, itu jadi okay. uh, orang yang duduk di samping saya ini <laughs> itu yang menghantarkan saya ke tanah Oke, saya malah ya. gak ingat ah, yang gak ingat kan itu kan jasa itu jangan diingat itu kan itu sebuah jasa yang mengingat itu adalah orang penerima jasa nah jadi sekarang anda ada di sini <laughs> saya harus menghatur banyak-banyak terima kasih <laughs> Pak Gun yang sudah meng memberi jalan untuk saya, memberi kemudahan untuk saya untuk uh, belajar lanjut, Oke uh, S2 dan itu membuka jalan saya untuk uh, pemikiran saya bisa lebih terbuka, ya meskipun tidak tidak maksimal ya. Nah setelah itu kan tambahan lagi S3 ya kan, banyak teman-teman yang ada Pak Mubasir ya, mungkin kenal Pak Mubasir. Ya, ya, ya. Kan? Ayo S S3 benar, S3 benul, ya saya nggak mau ya kan, karena Suami saya tidak S3, yeah. kan? Jadi, nah saya tetap memposisikan dia saya ini perempuan ya kan? Yeah. Okay. Dia harus tahu diri, harus bisa itu. Kalau suami saya sudah S3, mungkin saya ikut di belakangnya. Okay. Jadi, okay. saya tetap bertahan, tidak meng- S3. Kakak saya pun me me menggiring saya, "Ayo, mumpung sekolah, sekolah, sekolah, sekolah, ya, maksudnya itu sering... Oke, okay, saya bilang, "Saya cukup nanti juga, kasihan anak-anak saya." Kalau saya S3, kalau anak saya tidak bisa S3, kan, berbantah sendiri. Hmm. Jadi saya membuka peluang untuk anak-anak saya nanti yang akan tes tiga, okay. itu Pak Gun. Yeah, yeah. Mm. Okay, Jadi saya, saya ini <laughs> katak dalam tempur. Nah, ya kan? Jangan merendah. <laughs> Pengenatanya begitu. Cuma mau mau belajar aja ya. Mau tanya itu kan okay. mau belajar, mau introspeksi kan cuma itu. Oke, okay. okay, uh, sebelum kita tutup, apa pesan bunur? A Angin ada dipesankan lewat media ini, apa yang ingin disampaikan? gitu? Oh ya, yeah. ya yeah, uh, monggo ya teman-teman ya kalau uh, kita karena berada di manapun, apapun posisi kita, profesi kita atau apapun itu, mari kita harus uh, istilahnya itu fokus ya, fokus ya, uh, kita harus total ya uh, pada profesi kita atau tugas kita. Kita harus uh, modal kalau saya itu modal di dalam bekerja itu satu adalah jujur ya, kemudian kedua tanggung jawab. Kalau kita sudah jujur dan tanggung jawab, yang lain pengikut ikut, ya kan? Insya Allah ya. Dan dan yang diinginkan dalam hidup ini kan bukan kebalimpahan harta atau apa, tapi kan ke, keberkahan, ya, Jadi berkah ya, um, apa yang kita miliki itu berkah ya. Teman yang kita miliki berkah, keluarga yang kita miliki berkah, harta yang kita miliki juga berkah ya. Karena di balik harta itu ada hak-hak orang lain, ya kan? Itu yang harus ditunaikan. Jangan sampai kita membawa hak orang lain, ya, karena akan mengurangi keberkahan untuk anak cucu. Jadi, kita itu bukan hanya hidup untuk kita saat ini, tapi juga hidup untuk anak cucu kelak. Jadi, bagaimana memberi mereka uh, makanan yang halal, ya, halal dari segala aspek, ya. Kemudian, juga bagaimana, ya, sebisa-bisanya apa bagaimana mereka menjadi berahlak mulia ya dengan mungkin saya pesan pada anak-anak saya tolong ya cucu-cucuku diberi pendidikan yang bagus ya uh, terutama pendidikan agamanya nah, harapan saya dan apapun pilihannya itu jangan menjadi kudu jadi ini tidak jadi apapun yang penting Anda uh, total uh, kemudian profesional dan uh, punya tanggung jawab pada profesi apapun ya jadi tidak harus jadi apa tetapi uh, menjadi orang yang prof, profesional, proporsional, uh, jujur dan bertanggung jawab itu aja Mas Gun harapan yeah. saya ya ke, yeah. kepada anak-anak kepada adik-adik ya. Ya. Oke, okay, terima Mungkin kasih. Ya, ya, termasuk kepada Mas Gun ini. Nah. Ini kan jadi YouTuber ya, jadi YouTuber yang oh, cuma... ya. Oh, ini coba. ya. ya. Saya, saya hanya mendoakan ya, Mas Gun ya. ya. ya. Amin, amin. Sukses Oke, okay, terima kasih Nur sudah berkenan hadir di obrolan ini. Oke, okay, saya tutup ya. Sekian ya. saja. Terima kasih. Ya. Ya, yeah. sampai yeah. coba lagi. Yeah. Yeah. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.